laki sama ini bisa? apa oh, bukan dendy ki apa bukan di dalam gini ya buat teman-teman jangan lupa di tab-tab layarnya ikutin uh, eksplor kita teman-teman kenapa -teman. kok jauh-jauh cari ini di sini ini Assalamualaikum salam. Dibantu tap-tapnya ya. Ini wes sari. mulai. Itu nah, nah. aku nimbrung. Oh nimbrung oh, kamu. cantik. Iyo tenang aja, tenang. Ya. Okay. Kok buruk HP mo cari, monggo di tap-tap layarnya ini dari Ratu Bidadari. <tuk> <tuk> Ratu Bidadari Jee, monggo di tap-tap layarnya, layarnya. <tuk> ditaruh taruh. Sama -sama. Ya, sebelumnya aku terima kasih mengucapkan salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam ini kita juga istilahnya datang ke tempat yang mungkin tidak asik. Bukan tempat kita sebenarnya ya. Tapi di sini kita punya tata cara, kita ya salam juga sama penghuni di sini, semoga nggak ada benturan-benturan, Allah aman. Jadi misalkan kita ini mau jalan explore bareng-bareng atau gimana, monggo nanti ya. Yang penting ikut ini mau gimana nanti oleh hebat. Ya. Nah, kalau Nanti kalau memang ada yang ngerasa kurang enak atau benturan, apa-apa. Nanti ngaco ngomong nah, di sini ada ki gendeng ada Mas Bima juga, ya, dan semuanya yang lain, di, di, kita aja, apa-apa ya. Oke, teman-teman, tetap -teman, kompak, duluran TikTok kita semuanya, apapun yang terjadi, insyaallah malam ini kita aman. Oke, kita jalan ya. Yap, yap. Itu Oh iya, jadi dulu dong mengatakan ]分享. kami mengungkapkan oh, anyway. guys. <laughs> um, um, um, Kita pembukaan di mana men kamera itu pembukaan. Waalaikumsalam di Agustri. Selamat bergabung. Sekelku gaten. Tapi, delok manuk delok manuk cari Oke. Tindirlan. Hey. dulu ya untuk semua. Kasih apa-apa. Selam dulu, Pak. tuh. kan kamera kan eh, oh. action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Itulah Sedunamat. Saya bersama tim pemburu alam Goib Cuman di sini yang menarik kita ditemani dari berbagai penjuru mata air oh, mata air dunia teman-teman. Itu juga datang dari Ukraina. Kan? Ada yang dari Ukraina, ada yang dari Rusia juga. Oh, kan. Mungkin bisa Ketolongga. perkenalkan satu-satu enggak -satu. apa-apa ya? Oh, Ellen ini juga dari Australia loh, jauh-jauh. <laughs> Bukan dari kandang ini. <laughs> mungkin diperkenalkan per Oke, mungkin merempes. Saya seperti biasa, hari. siapa lagi kalau bukan saya, saya, saya nggak tahu siapa saya ya. Pasti <laughs> semuanya teman-teman tahu saya, malam ini kita ada di mana nih oh, Rumah sakit terpenggawa. Ya. Dan kita juga enggak sendirinya, ditemani sama bos kita. Halo. Hai, kenapa? Nama saya Kia, saya dari Kota Medan Dan kita di sini lagi ada penelusuran di rumah sakit yang terbengkalai. Kebetulan saya ditemani sama as kecil nih, guys, ya, guys. Indigo kita ya, ya, ya, ya. ini Indigo kita malam ini tamu istimewa. Spesial. Spesial. Jadi di sini juga ya, guys ya, harus pecundin, uh, terus pecund di sini, terus jangan lupa loh ya. Ini, ini anak Indigo yang kita kita tidak tidak di setting setting yang ini Adalah real semuanya. Soal penggantinya di kondang ini. Um. Terus jangan lupa ya guys ya tetap caption di sini terus jangan lupa di klik, -klik like like like-nya like-nya banyak subscribe ya toh jangan kemana-mana nanti kita lihat ya oh, maupun kita di sini lagi ada kedatangan Indigo yang nggak kita buat-buat ini lho. kenalin siapa namanya ya Kiki kenalin Kiki kamu Keke ini lagi Indigo hmm. loh guys aku mau tanya ini Om sama Tante hmm. mau tanya kamu tadi dateng lihat apa hmm yang kamu lihat apa aja Tadi dia ya. aku lihat mayat Mayat gimana oh, ya Mayat teman-teman Asli lagi cari ya asli lagi ono oh, oh, aku soalnya dilewat sepatin orang terus asli. apa lagi? selain mayat apa buntilan di mana Oh di pohon kelapa terus oh. Itu aja Oh itu kelapa belakang. belakang Oh iya belakang itu iya, ada iya. kelapa aja ya. itu disambut sopot eh cak itu disambut kok bilang sopot ya jatuh jadi Hati, kamu nah, berani ya sama nah, mereka ya? ya. Tapi ay, ikutin om ya. Okay. Ya, kotamul kotam. -kotam. No. Hahaha. <laughs> yes. oh, yang langsing ini? Ki Gendeng. Nah, kamera? Oke. Okay. Oh iya, kita, kita juga ada kedatangan tamu ya guys ya. Ini kita kenalkan ada Ki Gendeng. Dari mana Ki Gendeng? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Eh teman-teman satu bersatu <laughs> untuk memperkenalkan diri. Dari Surabaya. Siapa ya, namanya? Dimas. Pelangi. Tapi bukan kanjeng Dimas. Oh <laughs> bukan Oh bukan kanjeng Bukan, bukan anak dari Medan itu. Dari Medan, asli itu. Asli Indigo memang anaknya. Iya. Oke okay, guys, sekarang. Tidak, oh, dua, satu. Tidak ya. ya. takut. Nah. Asli lagi Mas Adi. ini? Mana sih, Oh, itu, tapi anak -nya. itu tadi. ya, benar. Bukan berlian dia kayak begini berlian kok ini, kayak begini. Kecil halus Ini berlian tuh. Ini timnya sekitar berapa? Dua apa tiga? Dua. Aku kalau tidak anu aku tidak masuk ya, karena bahaya kalau aku masuk. Benar. Oh. tidak ada yang bisa yang anu aku di sini. Benar. Kalau aku masuk. ini udah masuk ini. Nah. <tik> Dibantu Dibantat tap layarnya. Sudah nya ditawar ah, itu bagaimana? hmm, oke siap, siap mbak Risti, assalamualaikum. Umur, umur berapa Tante? enam enam tahun. masuk Bunda, ya. Bunda Cece, iya. Ini di TikTok, di TikToknya ada, iya. Yeah. Salam Rahayu. Bisa ya, ada. Ada, ada di Youtube? Iya, ada. Ada-ada di Youtube juga. Tidak ada, tidak ada yang bisa dapat di Youtube-Dihan saya. Cepat, Cepat, Cepat. sudah Cepat. Bang dia udah udah masuk, udah udah masuk, udah jatuh tadi masuk, coba. udah udah udah udah Eh, hey, langsung okay. Lanjut Oke, okay. hey. oke okay. Oke, okay. oke okay. oke okay.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 Ya satu jam di sini. Nah, ada yang Ayo Mas, Ya, kita masuk ke Kita masuk. Ke ke ja, ini, kita Ini baru ini anu kalau Belum bisa lurus dia. Satu beda dari nggak cuma satu Hahaha bos ya kita kita Siapa anaknya siapa?